bismillahirrahmanirrahim dapat lagi kawan-kawan ikan ketujuh kawan-kawan oke kawan-kawan lanjut lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan saya kali ini mancing lagi spoketnya agak rimbun teman-teman Potnya belakang saya, depan ding. Uh. Oke, okay, kawan-kawan, kita lanjut coba-coba ya. Joss, tak nah, oncal, teman-teman. Semoga ada, yuk! jatuh, teman-teman. Dapat teman-teman. Dapat, alhamdulillah. Pertama teman-teman, oke. Lanjut, lanjut teman-teman. Uh, dua teman-teman. Dapat lagi. Kedua, mantap. Lanjut lagi teman-teman. Hmm, jatuh lagi. Oh, Dapat lagi, teman-teman! Entah setrek yang ketiga, teman-teman. Lanjut lagi, hmm, Dapat. Alhamdulillah, medannya agak susah, teman-teman. Banyak sangkutannya lanjut lagi teman-teman ikan keempat nah dapat lagi ikan kelima oke lanjut lagi kawan-kawan tepung nah jatuh lagi kawan-kawan, uh jatuh terus kawan-kawan, nah dapat lagi ikan ke enam kawan-kawan, oke lanjut kawan-kawan, lanjut tonjol kawan-kawan. kan, hmm, hmm, ah, catat kawan-kawan, duh, hehehe, mantap jiwa, ikan ketujuh kawan-kawan, oke kawan, lanjut lagi. Nah, dapat lagi kawan-kawan Mantap Ikan ke sembilan kawan-kawan Alah jatuh kawan-kawan aduh, aduh. Jatuh ke bawah Teman-teman ya, lanjut lagi Hmm, hmm, hmm. apa teman-teman ikan ke sembilan ke kawan-kawan oke lanjut lagi kawan-kawan maaf ya kawan-kawan berisik Udah suara ayam soalnya di dalam kebun-kebun ini kawan-kawan wassalamualaikum -kawan. kawan, dapat Alhamdulillah di ke9 sekarang ke-10 kawan-kawan Oke kawan-kawan lanjut kawan nah dapat lagi kawan-kawan Oke kawan kita lanjut lagi kan ke berapa ini kawan-kawan 11 -kawan? ya Oke lanjut ya, ya, hmm, Dapet kanan antar jiwa Lanjut lagi wuih dapat teman wuih mantap jiwa alah jatuh teman-teman aduh oke teman-teman berhubung ini sudah siang sudah hampir jam setengah dua belas ya teman-teman saatnya pulang karena ini hari jumat teman-teman saya harus menjalankan sholat jumat dulu lanjut di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata dan ini adalah hasilnya, ya Mas Bro. Lumayan lah buat di botok nanti. Tulis, hmm. tulis, tulis mantap Mas Bro. Nah, seperti ini, Mas Bro, banyak pohon bambunya, sering kusut ya. Itunya, eh, assalamualaikum.